Setelah kita bersihkan, kita keringkan, karpetnya kita cuci... Terlihat. Beberapa waktu lalu, banjir melanda sejumlah kota besar di Indonesia akibatnya banyak kendaraan yang terendam. Maka diperlukan penanganan serius untuk mengembalikan kondisi mobil kembali layak jalan, terutama pada bagian interiornya. Halo, di sini saya mau menjelaskan tentang cara penanganan mobil terkena musibah banjir. Jadi yang pertama dilakukan itu adalah Kita harus e, pastiin dulu Mobil itu nggak konslet dulu Jadi jangan dinyalain dulu Waktu pas terkena musibah Setelah musibah itu Kita pastiin mobil keadaan Air udah dibuang dulu Nah lalu pastikan juga ke showroomnya Jadi memastikan kelistrikan dari si mobil itu Udah bener Sudah tidak akan konslet lagi gitu loh Jika misalkan Bapak atau Ibu nanti akan menyerahkan mobilnya ke kita untuk kita benah Untuk joknya atau karpet dasarnya yang basah karena lumpur Nah jadi pertama yang kita harus uh, lakukan itu adalah Kita bongkar semua joknya sama beserta karpet-karpetnya Nah itu kita kuras semua, jadi kita liatin dulu apa yang terjadi kerusakan di bawah dasar di jok mobil tersebut. Semua udah tinggal busa, lalu kita nanti proses untuk pengeringan. Nah, proses pengeringan ini nggak sebentar. Dia harus normali matahari. Jadi, prosesnya itu cukup lama. Apalagi kita sekarang lagi musim hujan juga. Mungkin akan lebih lama, tapi estimasi waktunya sih sekitar 4-5 hari. Sama, kita pastiin dulu busanya yang semua ada di jok, di di senderan itu kering. Karena kalau misalkan masih ada basah, itu akan jadi bau mengeluarkan bau yang kurang enak nah, lalu baru kita aplikasikan uh, ke mobilnya kembali lalu joki juga kita pasang sih kembali Setelah penanganan yang tepat dan melakukan penggantian bahan pelapis jok berkualitas, hasilnya kondisi mobil dan interior kembali menjadi segar dan seperti baru. Sesuaikan warna bahan pelapis dengan nuansa interior pada mobil Anda.